UX metric method ini ada beberapa. Yang pertama usability testing, kemudian API testing. Oh, ini ada. Ini satisfy yang satisfy score pak ya? Uh, ini terhapus. Maaf, ada interview, heat map, eye tracking analysis, system usability scale, net promote score, Google analytic. Jadi usability testing yaitu bagaimana sebuah metode untuk mengevaluasi user experience terhadap software ataupun website yang dibuat. Kemudian a testing kita membandingkan antara dua variabel desain yang dilakukan secara bersamaan sehingga variabel tersebut terlihat bagaimana yang memiliki performa terbaik. Kemudian kita bisa juga melakukan metode untuk mengukur kepuasan terhadap sebuah produk atau layanan terhadap pengguna. Nah Ada lagi kita bisa menginterview secara langsung, yaitu melakukan percakapan kepada konsumen, kita memperoleh feedback dari konsumen tersebut, ada heatmap analitik. Jadi heatmap analitik adalah teknik untuk mengetahui perilaku pengguna sistem dengan menyediakan data berupa statistik. Jadi kita terlihat arah kursor kita bergerak ke posisi mana saja. Nah itu kita bisa lakukan analisis. Seumama kursor tersebut mengarah ke tombol simpan. Nah dia tujuannya konsumen itu harus menyimpan. Tetapi kursor itu tidak pernah menuju ke sana. Hanya berputar di bagian header saja. Nah, itu kan berarti ada yang perlu kita perbaiki dari data uh, research yang kita temukan menggunakan internet analytics. Kemudian ada lagi eye tracking analisis yaitu sebuah metode mengevaluasi user experience terhadap software melalui pergerakan bola mata. Jadi, ada alat itu untuk eye tracking, kita bisa mengetahui user itu nonton, Melihat aplikasi kita tuh melihat di bagian mana saja sih bagian mana yang sering terlihat dan bagaimana bagian mana yang sering uh, tidak terlihat di sisi user kita bisa analisis menggunakan metode itu. Ada lagi sistem usability scale yaitu sebuah metode kuesioner untuk mengukur persepsi pengguna kita ada 10 pertanyaan tersebut. Nah, dari 10 pertanyaan tersebut, kita ada metode perhitungannya, kemudian dari hasil perhitungan tersebut menghasilkan sebuah data yang dapat kita gunakan untuk mengevaluasi produk kita. Ada lagi net promote score, ini lebih simple, yaitu kita hanya diperintahkan untuk mengisikan kuesioner pengukuran dari nomor 1 sampai nomor 5, nah, nanti ketahuan User mana yang promote, user mana yang ditaktor seperti itu. Kemudian ada lagi Google Analytics, kita bisa menggunakan Google Analytics untuk metode research kita. Nah, untuk company yang company yang sudah mature dalam teknologi kebutuhan UX ini lebih kompleks ya, sehingga di beberapa perusahaan-perusahaan besar seperti Gojek, Topet, itu sudah menerapkan UX yang membagi-bagi berdasarkan perannya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa rule job, yaitu peran-peran UX di company besar. Ada UX researcher, ada UX copywriting, atau UX writer, ada business manager, ada user experience engineer, ada interaction design, visual design, UX strategy, dan product owner. Nah untuk penamaannya di sini di setiap company itu tidak sama ya antara uh, role yang satu dengan role yang lain. Mungkin bisa jadi product owner di satu company di company yang lain adalah project manager, ada lagi yang UX copywriting itu di perusahaan lain, UX writer seperti itu. Jadi, uh, role ini bukanlah menjadi patokan ya, dan nah, kita bisa contoh untuk. Suara saya uh, masuk, maaf, Wah. jadi ke mute. ya, oh. oke, okay. masuk Pak, suaranya, masuk Pak, terima kasih, kita lanjutkan lagi. Jadi rule job ini bukan menjadi patokan karena di setiap perusahaan itu berbeda-beda, hanya saja untuk penamaannya itu uh, sesuai dengan rule rule yang dikerjakan. Kita ambil contoh. Seperti UX Writer, ini ada di... Nah, ini untuk UX Writer. Nah, tugasnya ada tiga gambar nih. Nah, dari tiga gambar ini, yang pertama, ketika koneksi internet kita mati, yang pertama tidak menunjukkan informasi apa-apa, hanya uh, tampilan proses uh, masuk ke aplikasi. Kemudian, yang kedua ada informasi. Tidak ada koneksi internet, tidak ada koneksi internet, silahkan coba lagi, coba lagi. Kemudian yang ketiga, ya internetnya mati. Cek koneksi wifi atau kuota internetmu dan coba lagi ya. Coba lagi, ini tombol yang kiri, kemudian yang kanan buka pengaturan. Nah dari ketiga tampilan ini, menurut bapak-bapak, ibu-ibu, mana bagian yang paling informatif? Nah, jelas? Ini adalah di bagian ke kanan ya. Nah, untuk menentukan tulisan ya internetnya mati, cek koneksi wifi atau kuota internetmu dan coba lagi ya. Ini adalah tugas dari UX writer. Dia tugas untuk meriset uh, diksi-diksi apa yang tepat dan mudah dipahami oleh konsumen sehingga tidak terjadi misinformasi. Terus jika kita ibaratkan ketiga aplikasi ini sebagai seorang satpam di sebuah perkantoran. Yang pertama, ketika kita masuk, kita udah aja tidak dibukain pintu. Dah, kita masuk sendiri, buka sendiri. Kemudian kalau yang kedua, contoh di Shopee Mall ini satpamnya itu dia membukakan pintu. Tapi gimana aja tapi yang ketiga ini satpamnya membukakan pintu, kemudian mengucapkan selamat pagi Bu, apa yang bisa saya bantu dengan senyuman. Tentu konsumen akan merasakan lebih senang dan lebih nyaman dengan pelayanan yang ketiga ini. Nah, karena di ini adalah aplikasi Gojek, di Gojek sendiri ada role yaitu UX writer, UX copywriting. Dia emang bertugas bagaimana Mencari diksi-diksi apa yang tepat untuk di aplikasi. Jadi kayak pastikan lokasi Anda sudah tepat. Biar driver tidak masuk angin. Jarak maksimal kami 30 ya. Kamu bisa ganti lokasi di bawah. Jadi ibaratnya kita tuh lagi ngomong sama orang. Bukan lagi ngomong sama mesin. Seperti itu. Kalau cuma aplikasi yang tanpa UX Writer. udah tinggal ini aja, tinggal isinya cuma tombol-tombol aja tanpa ada kata-kata yang bisa memberikan informasi kepada kita. Seperti ini, ada pesan Gojek yuk. Nah, ini kan ketika kita membaca tuh seperti ada intonasinya. Bukan datar-datar saja. Jadi, bagaimana tugas bagaimana copywriter ini memilih diksi yang cocok sesuai dengan customernya. Nah, oke okay, kita lihat ini adalah aplikasi-aplikasi yang telah mengubah kehidupan kita ya. Jadi yang pertama ada kita mengubah proses pemesanan alat transportasi yang dulunya manual kita harus datang ke pangkalan ojek, sekarang kita bisa lakukan secara online. Ada Tokopedia yang bagaimana kita mengubah kebiasaan belanja kita, yang dulunya kita setiap hari akhir pekan kita shopping tuh ke mall mungkin, kita udah santai-santai aja di rumah, di rumah. Kemudian Airbnb yang bagaimana kita bisa memesan sebuah Penginapan, apartemen, atau uh, ya buat ketika kita liburan. Nah, kita bisa pesan dari jauh-jauh hari. Kemudian, kita bisa melakukan conference webinar seperti sekarang ini yang dulu mungkin tidak terbayang. Sekarang ada uh, aplikasi semacam ini dan menjadi kebiasaan di kita ada aplikasi Zoom. Gugun meeting dan lain-lain. Ada Netflix yang mengubah TV kabel menjadi TV analog menjadi TV digital dan video streaming pay Ada ruang guru. Ada sosial media yang kita keranjingan kalau kita nggak buka dan kita scroll scroll menghabiskan waktu. Ada lagi aplikasi TikTok yang saya belum pernah buka aplikasi ini tapi memang benar-benar lagi ngehit dan ini sangat dimanfaatkan oleh peluang bisnis ya. Jadi iklan di TikTok sekarang harganya sudah mulai naik karena melihat dari tren di pengguna TikTok penggunanya semakin banyak maka peluang bisnis yang bisa diimplementasikan juga semakin banyak. Nah, tentu dalam pembuatan sebuah produk tidak terlepas dari yang namanya bisnis, karena bisnis adalah penopang sebuah teknologi agar terus berkembang. Kemudian, bagaimana keterlibatan UI UX dalam dunia bisnis? Nah, kita ambil contoh adalah Amazon. Jadi, di Amazon itu yang tahun berapa, mungkin sekitar tahun 2000-an mungkin, itu dulu yang letak keranjangnya itu ada di bawah. Kemudian sekarang dipindahkan ke posisi atas sini. Nah, ternyata dari hasil riset tersebut meningkatkan transaksi sebanyak 45 sehingga Amazon menjadi salah satu marketplace yang populer di dunia. Dan untuk metode keranjang ini yang diletakkan di atas ini, diadopsi oleh marketplace-marketplace yang sekarang ada, seperti Topet, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Ini adalah hasil riset dari Amazon. Kemudian kita perhatikan di sini ada transformasi UI Gojek dari dari tahun 2017, 18, 19, 20 mereka selalu ada perubahan di setiap tahunnya. Kita perhatikan di 2017 itu menu yang terletak di atas kemudian fitur pemesanan yang ada di bawah. Nah, Mungkin setelah dilakukan research, karena mayoritas pengguna Gojek itu adalah mobile, yang mana mobile itu ketika menggunakan kan hanya sebagian besar orang hanya menggunakan satu tangan dan satu jempol. Mungkin jarang yang menggunakan dua tangan untuk menggunakan aplikasi. Dan untuk yang menggunakan dua tangan biasanya adalah ketika kita main game. Nah, untuk aplikasi Gojek ini diakses menggunakan jempol dan untuk meraih menu-menu home history help my account itu agak susah mungkin. Nah, kemudian dipindah di bawah di tahun 2018 sehingga ada perubahan yang signifikan yaitu menu home ini diletakkan di bawah home orders help dan my account. Nah, untuk di 2018 tampilannya seperti ini. Kemudian dilakukan riset untuk Gojek tidak pernah berhenti melakukan riset kepada konsumennya. Setelah dilakukan riset di 2019, ternyata ada perubahan lagi, yaitu my accountnya itu dipindah di posisi atas ini, bukan di bawah lagi. Mungkin karena analisanya itu my account itu jarang diakses, karena my account posisinya di sebelah kiri yang paling dekat dengan Jempol, dia uh, maksudnya adalah yang paling sering diakses. Karena Gojek ini bukan aplikasi sosial media yang setiap kali kita buka aplikasi harus membuka profil kita, mengganti foto profil kita, menulis status. Bukan seperti itu ya, tapi kita buka Gojek, ya tujuannya untuk memesan uh, driver atau memesan mobil atau GoFood. Kita tujuan utama yaitu membuka layanan. Dan pada akhirnya di tahun 2020, tombol yang di bawah itu dirubah secara total, yaitu tombol untuk melakukan pemesanan yang sebelumnya pemesanan itu terletak di tengah sini. Nah sekarang tombol pemesanan untuk go ride, go car, go food, go pulsa, itu terletak di Bagian bawah, bawah yang mana asumsinya ketika kita membuka HP kita dan membuka aplikasi Gojek itu akan lebih mudah untuk melakukan pemesanan.